Warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Saya berhadapan di hadapan saudara-saudara, ingin memperkenalkan kepada saudara-saudara. Bahwasanya saudara-saudara kalau sering bertemu dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara banyak saudara. Tetapi kalau saudara-saudara tidak pernah berjumpa dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara tidak punya saudara. Begitulah saudara-saudara, kalau saudara-saudara kepingin banyak saudara, saudara-saudara harus sering bertemu dengan saudara-saudara.